一樣你看謝謝 Wahai teman-teman, jangan lupa ikutan giveaway di Facebook Helen Bunda Hafid atau di TikTok @fitrihelen04 ya. Jangan sampai ketinggalan. Caranya gampang banget. Kalian cukup aktif dan rajin mengikuti live chat atau live streaming saat video berlangsung ya, saat konten YouTube aku berlangsung. Nanti aku bakalan cek dari komen kalian, dari keaktifan komen kalian. Jadi kalian bisa siapa pemenang setiap minggunya ada satu buah mukena dan hadiah lainnya seperti saldo atau pulsa jadi kalian gak usah khawatir yang belum beruntung kalian tetap ada ada hadiah lainnya ya nah untuk pembagian mukenanya setiap minggu satu orang yang dapat jadi untuk minggu ini kalian tunggu aja siapa pemenangnya dan untuk uh, dua minggu ke depan ada dua orang lagi yang bakalan saya pilih jadi syaratnya seperti apa? Syaratnya gampang banget Yang pertama, pastinya kalian harus subscribe dulu channel itu Fitri Helen Dan kemudian kalian tonton videonya Lalu like, comment, and share Dan ini yang poin penting yaitu Rajin mengikuti live chat streaming ya Kalau sedang berlangsung itu kalian Rajin komentar di kolom live chat itu Jadi itu bisa menjadi kesempatan kalian Untuk menjadi pemenang Ini nya cantik banget ya Kebetulan bulan ini Berbarengan dengan hari ibu Di Taiwan Jadi ada promosi Seperti potongan harga Seperti itu ya berapa persen dari pihak pas seutuhnya dari harga 500 berapa ya punya 500 lebih jadi 460 mungkin kalau nggak salah dari harga 520 NT menjadi 460 NT cantik banget ya Oke aku bakalan keluarin seperti apa fullnya kita lihat ya Wow. Ini cantik banget. Dan di sini banyak banget ya buah-buahannya. Kalian bisa lihat ada stroberi, ada buah plum. Ini bukan jeruk ya, plum. Ini juga bukan mangga. Pokoknya kaya akan vitamin C. dikasih buah-buahan yang full terus ada mahkotanya karena bulan ini berbarengan dengan hari ibu di Taiwan ya teman-teman jadi bener-bener lihat kalian bisa lihat mereka bener sangat cantik buah leci, plum, strawberry, buah-buahnya lengkap ya. Nah teman-teman ini juga udah disediakan piring sama tuh ya piring pisau dan garpunya. my channel, Fitri Helen, hai, oh, teman-teman terima kasih Alhamdulillah hari ini 4 tanggal hai, April hai, yang sudah mendoakan semoga doa baik kalian hai, berbalik hai, kalian masing-masing terima kasih buat hai, hai, ucapan dari keluarga aku dan ada juga ucapan dari keluarga aku. Eh, aku mau Terima kasih. Selamat Terima kasih kue ulang tahun seperti biasa setiap tahun aku pasti membeli ya membeli kue sekedar <laughs> entah itu siapa yang makan, pokoknya aku setiap tahun insya Allah selalu ada beli kue ulang tahun kayak seperti kayak dulu waktu di rumah sakit ya aku bisa makan sama teman-teman orang Indonesia juga juga para suster yang di disana dan ketika di rumah majikan aku juga kita bisa makan bareng-bareng jadi ini sebagai formalitas atau rasa syukur bisa <coughs> sampai di titik ini semoga sisa umur aku menjadi berkah bisa bermanfaat untuk orang banyak menjadi lebih baik lagi lebih istiqomah dan semoga apa yang aku impikan bisa terwujud satu persatu amin ya Allah nah teman-teman Uh, aku belum tahu ya, tahun ini apa bakal mau ngadain giveaway ulang tahun atau enggak, karena kita juga lagi ngadain giveaway uh, nonton yang rajin nonton live chat. Pokoknya, siap-siap bakal keciduk. <guluh> Siapa minggu pertama yang bakalan dapat satu buah mukena, semoga bisa bermanfaat dipakai di bulan Ramadan, bisa juga dipakai sehari-hari pastinya. Nah kebetulan karena berbarengan dengan bulan puasa Jadi ini kuenya bakalan aku simpen di kulkas Dan nanti sore aku makan Menunggu keluarga mereka juga ya Karena hari ini kan hari Minggu jadi bagus banget Mereka bakalan pada dateng nanti aku mau makan sama mereka Abis nah. saya terlukia Bunda. Abis sayang Bunda. Abis saya dulu. Selalu Semoga apa yang Diimpikan Apa yang diharapkan Di tahun ini bisa terwujud Amin, amin. Penang, amin. Selamat Ulang tahun Kami ucapkan Selamat Panjang umur Kita akan Doakan Selamat Sejahtera Sehat, santai, selamat, panjang umur, dan bahagia. Selamat ulang tahun, Bunda. Dia belinya dapat barang-barang satu, dua, tiga. Hai, hai, Ah, huruf mana nih? <tun> Hah? masa Pasang huruf mana? Masanya lama nih. nih orang. Ya, <tun> terangkan bunda potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong habis, ini Coba nasi, Eh, Memotong, oh, Bismillahirrahmanirrahim. Diwakilkan ya Bunda Suapan pertama ayah wakilkan ya buat hai, buat Bismillah Selamat ulang tahun, bendang! Semoga panjang umur, sehat selalu ya. Sehat selalu, ini snack-nya udah datang. Snack ini buat siapa ya? Ini mau siapa bus apa? Wow! ini simbolis ulang tahun buat bunda tapi yang makan half semuanya selamat ulang tahun semoga panjang umur sehat selalu semoga apa yang diharapkan di tahun ini bisa terwujud supaya cepat pulang kumpul kembali bareng kita semua Ayah sama dedek kangen banget. Tapi kangen nggak? Kangen ora, kalau bunda. Pengen cepet balik bunda. Nunggu siapa ya? Mai siapa balikin gue ya? Karena ya, Cepun ya. Semoga tulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Ayah sama dedek sayang banget sama bunda ini snacknya buat hafid semuanya pesanan hafid oh Bu hafid ya kok oh, apa mas ias di di mana kora tengah eh Mimpira. Snack yang emas ya. Itu pendek. Makasih ya bunda snacknya buat Hafid nih. Makasih banyak semuanya bunda. I love you. Ada assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum <tuh> Hafiz udah kangen Hafiz udah kangen Pengen cepet pulang Bundanya Update ya Pitya terus jalan-jalan ya, Beh. Hmm. Ada selamat ulang tahun ya, Bunda. Tuh, oh, dicicipin wo. Oh. Perdana dicicipin. Enak. Enak. Hmm. Makasih, Bunda. Makasih, Bunda. Senyum. Terima kasih atas doanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya alamin. Ye, Amin. Ulang tahun buat Fitri semoga panjang umur, sehat terus, bahagia terus, sukses terus. Semoga apa yang dicita-citakan semuanya tercapai, amin. Dan selalu dilancarkan semuanya. Assalamualaikum Dah, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Saya ucapkan Selamat panjang umur Saya akan doakan para fi umrik ya Mabaruk alfa Mabaruk alaika Mabaruk Mabaruk alfa Selalu sehat dan panjang umur ya. Tambah sukses, makin maju dan selalu bahagia. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda Helen. Selamat ulang tahun. Semoga Bunda Helen dalam lindungan Allah ta'ala dan selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal.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 Selamat, Selamat ulang, ulang tahun Bunda, Bunda Fitri Ibu, Helen, semoga panjang, panjang umur sehat selalu, dilancarkan rezekinya, rezekinya bahagia selalu. Amin, amin, yamin, amin, yamin, amin, ya, ya robbal alamin, makasih. sejahtera sehat sentosa selamat panjang umur dan bahagia barakallahu fi umrik buat Bunda Fitri Helen semoga sehat selalu lancar rezekinya bahagia selalu dan semua yang di Assalamualaikum. Selamat ulang tahun Kak Fitri Helen. Semoga sehat selalu, sukses dunia akhirat dan selalu dalam lindungan Allah. Barakallahu Assalamualaikum. Selamat, selamat ulang tahun Dah Helen. Barakallahu fii umrik. Mabruk alfa mabruk. Doa terbaik, terbaik untukmu sukses, sukses selalu, selalu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Selamat ulang tahun Semoga sehat selalu dan panjang umur Amin di kolom live chat dan kalian harus aktif komentar ya, sesuai tema atau sesuai konten yang sedang berlangsung nah disitu aku soalan catat keaktifan kalian jadi, tetap semangat yang ketinggalan kalian bisa nonton pulang dan jangan lupa like komen and share Ini di dia sosial lainnya Oke okay? pengumumannya ada di Facebook Helen Bunda Hafiz dan TikTok f 3 Helen 04 jangan lupa ya di follow ya Terima kasih atas dukungannya Atas ucapannya, atas supportnya Hingga sampai saat ini uh, Aku bisa sampai di titik ini Mohon doanya Semoga Kedepannya lebih baik lagi Mohon maaf lahir dan batin Merhaban ya Ramadan Semoga ibadah puasa kita uh, Diberikan kelancaran Sampai nanti menuju lebaran ya Tidak ada suatu halangan aku